Apa namanya, masih masih terbentur dengan, apa namanya ya Unsur hoki Wow Wow 16 itu kuning konek, mantap jiwa Merah konek juga, pasti konek berani ku jamin guys uh, Apa nih habis ini susah nih. Hijau, nice Oke okay, guys, meledak cuy Ini meledak, ini meledak cuy Meledak cuy 16, sap Sap, cincin tambah lagi cuy Kena hijaunya lagi cuy Sap, sap, sap Bim, langsung gesim Tekan tombol subscribe guys. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya, om swastiastu, damai, sejahtera beserta kita semua anggota selamat datang kembali bersama bang freddy dimana kalau bukan di agen terkuat di dunia dan akhirat, guys, agen 3 3 Delapan. Astaga, mantap jiwa brotherku Welcome to the bar-bar nge slot Astagim. Hari ini seperti biasa guys, aku mau bar-bar ispor -bar e guys ya Aku bawa 55.130 perak, kita gaskan di bed 6.000 Cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga wis korek korek cium gak sih? Yuk kita gasin brotherku ya Untuk polanya kalian boleh ikutin guys ya, boleh juga tidak Yuk kita gaskan, jangan kasih kendor Semoga masuk paiko biaran ini 3 di bawah, satu di atas, moncor-moncor. Mantap jiwa. Yuk kita gaskan semoga ada isinya nih. Hampir padahal lagi satu lagi padahal habis tapi itu saldonya. Come on. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on. Biru, kuning. Nice. Oke, okay, awal yang bagus badaraku ya. Nice, nice, nice. Awal yang bagus karena perkalian enamnya itu baru saja bergabung dengan kita. Intinya adalah sebelum mencapai 5 spin terakhir minimal dia harus sudah ya perkalian ini udah lumayan lah biar nggak terlalu ngejarnya nggak terlalu berat. Karena biasanya tuh di lima spin terakhir guys yang ada bomnya itu loh. Oke okay, kita gaskan lagi. Nice, oke. Okay. Untuk polanya lumayan guys ya. Kita lihat meskipun uh, apa namanya masih masih terbentur dengan apa namanya ya unsur hoki Wow. Wow 16 tuh kuning connect Mantap jiwa Merah connect juga Pasti konek berani ku jamin guys Eh apa nih abis ini susah nih Hijau nice Oke guys meledak cuy Ini meledak Ini meledak cuy Meledak cuy 16 Sap Sap Cincin tambah lagi cuy Kena hijaunya lagi cuy Sap Sap Sap Bam Langsung guys sempek si Wow, mantap jiwa beradarku ya. Mantap jiwa, ye ye ye ye ye, asik asik just, asik asik just, asik asik just, Meledak, meledak, jeldak duar mantap jiwa beradarku. Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama bang Freddy di sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang beradarku ya. Salam kenal dari Bang Freddy, guys, ya Jangan lupa, guys, support terus Bang Freddy Dengan cara subscribe, like, komen, dan share-share-nya Dan nyalakan loncengnya untuk dapat updatean video-video terbaik Dan terbaru lain kalinya, guys, ya Besok maksud aku Jangan lupa juga join komunitas aku yang aku tag di kolom deskripsi Atau enggak di kolom komentar Harusnya sih meledak nih Tapi dia biasanya kalau udah kena begini bisa... Biasanya sih sisanya nge-frank Biasanya Biasanya Oke, mari kita gaskan Come on. Oke, okay, benar ya? kan ya? Ngepreng kan pala ya. So, kira okay lah apa-apa. Udah kebaca sebetulnya Zeus itu. Sudah hampir bisa ditebak dan biasanya langsung udahan aja, guys, kalau kalau kau dapat begitu, guys. Karena biasanya sesudah ini ya nyedot lah biasa. Oke, okay, sebentar kita gaskan lagi. nggak mungkin kan aku berhenti kan. Baru baru 4 menit, co. Terlalu cepat Kita coba polanya itu Dalam beberapa dalam artian itu Kita coba beberapa kali Mungkin gak dengan pola tersebut Itu bisa mendapatkan Dua atau tiga skater Dalam kondisi yang sama Ya Yuk kita gaskan Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Ayo Oke, okay, kita gaskan normal lagi brother gue ya Sekarang normalnya guys ya, semoga connect Come on Semoga connect guys, ayolah, ayolah Us. udah turun 100 kekurang guys ya Semoga masih ada yang nyangkut, nyangkut Come on Cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga. Merah, tuh sayang banget. Oke, okay, sayang sekali. Come on, kuning masih bisa paeko biru. Troy, astaga. Come on. Oke, okay, nice Kita gasin lagi Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Eish, tajim. Ini pola boleh guys Ini pola sih boleh dicoba di bed kecil ya Jangan kau gaskan di barbar esports. sport Boleh kau, kalau kau ngerasa feeling lagi good Gaskan guys Cuma kalau lagi bapuk jangan cuy Ini sih lumayan guys Kalau buat aku ini lumayan Sangat-sangat-sangat sangat lumayan Tiga scatter brother gue kalau nggak salah tadi Dilemau tempo waktu 5 menit itu luar biasa cuy. Sumpah liar luar biasa, jarang-jarang bisa terjadi seperti itu. Come on. Oh iya, yeah. kalau kau tanya aku jam main jamnya berapa guys ya? Aku main dari jam 1 sampai jam 3 subuh. Udah kalau pagi kalau aku bangun biasa ya dari jam 5 sampai jam 7. Udah itu aja. Cuma polanya aja aku putar-ubah-ubah, guys. Come on. Aduh, tiaranya kurang satu Wah, ini prank Prank ini, guys, ini prank. Oke okay, kita gaskan lagi. Kalau nggak dapat, kita langsung coba cari lagi atau nggak kita pamit brotherku ya. Karena aku rasa yang jadi paling sulit itu adalah mampu untuk ber apa namanya ya. Jadi kalau sudah wub, sudah profit guys, untuk berhentinya yang susah Gitu loh. Jadi bermain dengan bijaksana brotherku Pergunakan akal sehatmu dengan baik sebaik-baiknya. Ketika dia sudah nyamber, bam, cabut kita guys. Mantap jiwa. Sam, sam. Bam, langsung guys, Sempaksional! <tuh> Mantap jiwa brotherku. wow! Hari ini aku pecah banjir Sempaksional banyak guys ya Pecah Sempaksional berapa kali kaku? Wah banyak sekali, banyak sekali Luar biasa, terbaik terbaik. Wow, 456 lagi, kita ada kayaknya gitu Oke, okay, kita gaskan lagi. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Masih ada satu frisbee, guys, yang kita nggak tahu akan seperti apa. Aku minta doanya aja nih, guys, supaya masih ada yang meledak di dalam. Oke, okay? kita barbar. -bar. Yes, poor. come on Nice. Oke, okay, angkat tanganmu. Walk, walk. Tolonglah. Walk, walk. Zap. Ah, cowok. Oh, Jouis, brotherku. Aku pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir. Aku habiskan dulu tiga spin lanjut abis ini. Terima kasih banyak beradarku ya. Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya. Dadah. Dadah. Wait, satu lagi. Dadah.